Assalamualaikum. Kalau kalian pengen bikin sop tahu kayak gini, kita bikin tahunya seperti ini dulu supaya supnya makin istimewa. Selamat datang di channel Diacece. Kali ini aku mau bikin sop tahu. Ini tahunya aku hancurin dulu kayak gini ya. Jadi untuk tahunya aku hancurinnya pakai tangan aja, nggak pakai alat apapun biar cepet karena ibu rumah tangga tuh biasanya. Masaknya cepet-cepetan aja biar cepet selesai karena pekerjaannya masih banyak banget. Nah, ini setelah selesai aku hancurin kayak gini, aku mau tambahin telurnya. Ini aku tambahin satu telur di tahu yang udah kita hancurin tadi ya. Lalu aku juga tambahin kaldu bubuk. Ini sesuai selera aja, kasih kaldu bubuknya sedikit atau kayak aku gini, aku kasih satu saset karena ini tahunya banyak. Dan ini aku aduk-aduknya pakai sendok, karena ini udah aku kasih telur. Setelah aku aduk-aduk dan tercampur rata, ini aku mau siapin daun pisang dulu. Untuk daun pisangnya, ini aku siapin dua lembar, kayak gini, karena ini satu adonan aku jadiin dua aku ratakan dulu supaya nanti tekstur tahunya menjadi padat nah untuk menggulungnya kita tekan-tekan seperti ini kita tekan-tekan dulu lalu kita gulung dan supaya teksturnya padat kayak gini setelah itu kita gulung sambil kita padatkan seperti ini ya setelah kita padatkan ini nanti kita mau tusuk dulu pakai tusuk gigi nah kita tutup dengan tusukan kayak gini kita tutup dulu kayak gini pakai tusuk gigi seperti ini ya lakukan di kedua ujungnya seperti ini Nah setelah kita tusuk seperti ini lalu kita gunting aja pinggirannya supaya nanti kukusannya muat ya kalau terlalu panjang nanti takutnya nggak bisa masuk di kukusannya Nah, seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai ini untuk Sisa adonannya juga aku bungkus dan ini aku tutup pakai tusuk gigi di kedua ujungnya seperti ini agar tidak terbuka ya dan nanti agar hasilnya padat Nah setelah selesai aku tutup dengan kedua tusuk gigi di kedua ujungnya seperti ini Lalu aku gunting seperti ini di kedua ujungnya kalau sudah selesai mengguntingnya, ini kukusannya udah panas dan airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin tahu yang udah kita bungkus seperti ini. Kita tutup supaya cepat matangnya. Nah, sambil nungguin tahunya matang, ini aku mau siapin sayur untuk sopnya dulu. Ini aku pakai bunga kol seperti ini ya. Ini aku bersihin, aku Pilihin dari batang-batangnya seperti ini Dan aku cuci Serta aku rendam dengan air hangat Tapi ini aku kasih garam dulu sedikit Supaya kalau ada ulat-ulatnya itu bisa mati Dan aku siram dengan air hangat seperti ini Aku rendam dulu sebentar Dan selanjutnya aku mau iris-iris sawinya dulu Ini sawinya udah aku cuci Dan langsung aku iris menjadi beberapa bagian kayak gini aja jangan terlalu kecil ini aku jadiin tiga bagian ya setelah itu aku sisihkan dulu lalu aku mau iris-iris juga wortelnya untuk wortelnya ini udah aku kupas dan udah aku cuci baru aku iris-iris tipis seperti ini aku kasih bentuk bulat aja jadi supaya serasi dengan bahan yang lainnya Ini aku ngirisnya tipis bulat seperti ini ya Lakukan semuanya sampai habis Setelah wortelnya habis dan selesai kita iris-iris semuanya Ini kukusan tahunya udah mateng Ini aku buka dulu Dan aku matikan kompornya Serta aku angkat dulu kukusan tahunya seperti ini Setelah kita angkat Ini tahunya kita taruh di wadah dan kita buka Supaya cepat dingin ya dan ini aku buka dulu dari tusukannya lalu aku mau buka daun pisangnya supaya tahunya ini cepet matang nah seperti ini ini jadinya udah padat dan bagus banget lalu untuk bumbu sopnya aku mau cincang-cincang bawang putih dan bawang merah seperti ini nah untuk bawang merahnya aku kasih tiga siung dan bawang putihnya juga tiga siung untuk menyangrai bumbu tadi ini aku langsung di dipancinya aja langsung seperti ini Aku kasih minyak sedikit dan aku panaskan Lalu aku tumis bawang merah dan bawang putihnya Untuk bikin sop yang enak dan gurih Kita harus sangrai dulu Supaya tidak langu bawang merah dan bawang putihnya Setelah agak mendidih Baru kita masukkan daun bawang yang udah aku iris-iris seperti ini Kita tumis lagi Sampai mengeluarkan bau yang harum dan ini pakai api yang kecil aja supaya tidak gosong bawang merah dan bawang putihnya Nah ini aku juga mau tambahin garam juga aku mau tambahin kaldu bubuk Kaldu bubuknya kasih setengah sendok teh garamnya aku kasih setengah sendok makan Nah ini aku juga tambahin gula setengah sendok makan Jadi untuk bikin sop itu Gula, garam dan kaldu bubuknya wajib kita sangrai Supaya nanti hasilnya benar-benar gurih dan enak banget Nah kayak gini Untuk garamnya misalkan nanti kurang asin Bisa kita tambahin di akhir Ini aku tambahin air sekitar 1 liter Langsung aja kita tunggu sampai mendidih Kalau sudah mendidih seperti ini baru kita masukin sayurannya untuk sayurannya aku masukin dulu bunga kolnya seperti ini ya karena ini bunga kolnya keras jadi aku masukin dulu ya jadi ini rebusnya agak lamaan lalu setelah bunga kolnya udah aku masukin baru aku mau masukin wortelnya Tuh wortelnya ini juga teksturnya keras jadi aku juga masukin setelah bunga kolnya kalau sudah mendidih kayak gini jangan terlalu lama baru kita masukin sawinya. Kalau sawinya udah masuk kayak gini, untuk rebusnya jangan terlalu lama juga ya. Ini aku masukin juga daun seledri yang nggak aku iris, jadi langsung aku tali dan aku masukin seperti ini. Aku aduk-aduk. Nah, seperti ini sebentar aja. Setelah itu, aku mau iris-iris dulu tahu yang udah dingin tadi. Ini tahunya udah dingin, aku iris, dan ini bagian ujungnya. Ini enggak aku masukin, tapi ini sesuai selera aja supaya bagus. Jadi, aku ambil yang bentuknya bulat-bulat kayak gini aja yang aku masukin ke dalam supnya. Nah, setelah selesai aku iris-iris seperti ini, aku mau masukin ini tahunya yang udah siap untuk dimasak menjadi sop. Aku masukin dulu ke dalam panci seperti ini ya. Nah, kita masukin pelan-pelan aja supaya tahunya tidak hancur kita aduk-aduk sebentar dan kita matikan apinya seperti ini sop tahunya siap untuk kita sajikan ini aku mau pindahin dulu ke piring saji dan ini benar-benar enak dan gurih banget jadi kalau pakai resep ini aku tuh benar-benar suka banget makan sayur sopnya ini beneran seger banget rasanya pas banget dan ini sub tahunya siap disajikan Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan bagi kalian yang mau cari resep-resep masakan Bisa banget kalian lihat-lihat di video-video aku sebelumnya Jangan lupa like, share, dan komen Kalau kalian suka dengan video aku ini Dan jangan lupa juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum